Kembali lagi bersama aku, Fendi Bradmanja di channel YouTube FWA bersama tiga teman aku. Ada Duiki cairan kailif Akan menemani aku dalam bermain game horor judulnya Maria. Kalau kalian lihat ini gak pernah, disturbing banget ya. Aku juga gak senang, cuma kita voting game jadi <laughs> ya lah. Jadi kita sebagai seorang investigator, Maria itu adalah seorang... Wanita misterius yang kabur dari polisi dan kita ditugaskan untuk mencarinya. Terus peringatan sebelumnya, game ini mengandung flashing lights, kedap-kedip itu, loud noise, suara berisik, dan jump Oke. Okay. Gas. Kita join yang servernya kosong aja. Di RW developer namanya Epic Brain fart dong. Eh sini. habis itu kalau kalian udah join kasih tahu ke gue emang ini lebihnya nya nggak ada musiknya atau emang gimana? Wah orangnya jadi mini semua cuy. Bisa join nggak guys? Ini udah rumah rame loh soalnya. Sebaram ini. Gua beda lobby loh. Tapi barangkali cuma Enggak, enggak cuma sendiri, cuma 4 orang nih udah bakal lu Oh iya kayak okay, live, kakak gua Invite dong Cek Udah The... Belum masuk, oh udah, sip Ini harus di refresh kalau di chrome Mantap kuy kemana? Ehh, uh, Dwiki katanya lagi capek ngomong guys, jadi yang ngomong cuma cai sama aku Yuk Halo Dona-Dona <tosur> <laughs> Opening banyak mantep anjir Gak tau ini gimana <tosur> ya, gitu. Nikita Ini kita langsung, langsung ini jalan Ini kita nih dong ngomong sih Iya betul sekali Kenapa sih pake subscribe gitu Voice Hampir F discord lagi GG Gue mau pakai changer, malah error anjir. Dahuluan <laughs> nanti changer. aja. Enggak, enggak ada. duit lu di mana, Duik? Udah seru. Kayaknya mana? Kayaknya masih masih di luar deh. Orangnya jadi cebol semua kita sekarang. Ya, kesataraan. Nah, chill player. Nomor berapa ini? Man, mana, bentar. Oh ini chapter 1 si. dulu, chapter 1 dulu nah, Ini kali ya, lower 4 nih, kayaknya, ayo Oke okay, sip, Tep. Bye bye guys, bye bye uh. Suaranya Flashlight, nice. Nah ini terang kan flashlight yang enak Anjir Yuk, udah siap jalan? <laughs> Flashlightnya udah kayak apa tahu? Bisa lari gak sih ini? Oh bisa. Tapi gak ada stamina ya. Masih doang loh. Perasaan udah gelak, gerak deh Gak ada apa? Lo pake anjir itu oh. udah nyala? Oh, flek Iya Oh bisa nggak lompat nyala Bisa lompat juga ternyata Ngomong geradek, ngapain coba ngetik sensor, capek-capek -cape. <laughs> nggak mute juga padahal lo juga Jadi Cimari akan gue ke rumah ini Gimana bukanya sih? Marinya. yaa Bikki malah muter Oh, nemu kunci dia Good, good Anjir, banyak banget Kok tiga sih kunci ini? Kok gue dapet tiga kunci sih? Gua malah ga dapet Asylum key semua gua dapet Jadi Maria itu asylum Asylum itu rumah kejiwa guys Berarti Maria kabur dari polisi ke rumah kejiwa jiwa Gitu caranya Jadi kalian kalian lagi dikejar polisi Kabur aja ke rumah kejiwa guys Oh bisa dibuka Kiri bisa enggak? Pilih mana guys, ayo silahkan pilih yes, Lagi, silahkan pilih. tentukan pilihannya sekarang udah kanan lanjut lama Aku sih lebih suka tipe cowok yang begini ya <laughs> Aduh maaf kau bukan tipeku tipeku idol. idol Idol Super idol di show, bro. <laughs> Ini ada kunci nih Mana? Nih, mana? Oh iya. Yang stair, stair key. Kalau nggak ambil ya? Alo harus. Makda, deh Dia aktif dulu. Uh... Ada. Ada. Saya selain itu, nggak dengar. Ini dulu deh. Give us a sign. Are you here? <laughs> Maria Maria Away. Are you friendly Away. Where are you Here Eh hey, goblok Show sure yourself <laughs> Eh suara apa tuh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 gimana caranya? ya reset cara bisa kontrol eh Rila. escape reset cara tuh oh mana Dwiki anjir. udah reset kah udah tuh mana oh di sini nih keren. Ini Terus. Nah. Dia ngapain manjat tadi? Mau jadi Spider-Man. Salah game manjat. Bye, Spiderman Spider -Man. Spider -Man. Aku mau ngobrol ke luasnya. Iya, anjir, ke download dia. Gimana ya? Tapi, tapi udah bisa konon ya. Udah kok, Ya udah ikutin keluarnya, Dwi. Wih, harian. Oke, oke, oke. adik-adik level pernah kan? Namanya juga brand. Eh, siapa tadi? Iya, yeah, brain ya? Yeah. Iya. Bisa WFH. Bisa WH. Apa WH? Wallhack. GG. Kenapa ada orang nyimpen... Ini, ini! Bukannya kepala dari... itu. Karyanya David. Scott Lob. Ini dipasangin... ...seni sama Squidward di hidungnya. <tentas love> <tentas love> Eni baru seni. mulai-mulai Apa lagi? Apa topiknya? Ah. Kasuka. Ih, ada apa nih di bawah? Hmm. Di bawah ranjang ya? Belum, friend belum. Belum. Gue baru tau di asilum tuh pakai. Oh iya deh, asilum nah, berarti. Pakai rumah, pakai pakai baju khusus. Nloh? nothing Nothing. ah mana isinya mana wheelchair oh wheelchair ah nggak ada apa-apa kenapa sih ada orang ini ada kunci ada kunci cafe aki. Di ujung, di ujung, di ujung bed, ada kunci Di kafetaria Terbang ke Afrika Belanja puas, harga pas Aduh, promo <laughs> Padahal udah jong, <gak> dibayar <laughs> Iya, udah berhenti <laughs> Kau yang dambar tapas ya? Di mana-mana. Lihat -mana. ke tadi? Enggak. Di sini ada sesuatu anjir. Mari kita. Oh berarti ini gamenya nya bukan tipe game yang adil ya? <laughs> yang, tadi nah, adil, yang, adil, yang tadi adil ya? Yang tadi adil cuma adilnya telat anjir. <laughs> Gak bareng kan? Aduh. yuk masuk indomaret di mana mana. Emang ya? iya di Indomaret murah dan hemat aduh gak meratin gue itu enggak boleh meratin juga center iya tar dikira dikira impostor Sus, iya oh, abogus tetetetetet -te. Oh fokus. Ntar ini, ini buntu kah? Ada yang buntu, ada yang aduh tidak buntu ini. Ayo, ada yang mau coba nggak cepet aja sekarang? Di situ juga nggak buntu loh. Gue ya cobalah. Oke, okay, nothing happened. Not at all. Aduh, banyak nyamuk, eh digigitin aku. Tapi ini enak sih gamenya, nah. gak gelap dibandingkan di apa. Di mainnya game? Lupa kan, ya judulnya. Udah tua. Mari kita lihat. Itu Geisha ada. ya? Iya, Guys, Geisha. Geisha gelap parah. Aku ditinggalin. Nah, ini Maria. kan tadi gue bilang gak segelap. Ah. <l sonst> kaget dong. Viewernya kaget, viewernya <l Inni>? <sleeps> kaget. <lờ> ini kemana jalan cuy? Pilih mana, ayo. Gua gak tahu sih. Ini nggak bisa manjat <lờ> jatuh saya. Ya kayaknya turun deh Gua oh, tuh sore deh lu cek Gw <laughs> oh, tuh sore deh, lu gua kira desas eh, dari di. Ini dari gua, gua. <laughs> Anjing anjing Demius Gw mungkin dikenal lagi <laughs> Besing gua Gua kira beneran dari -bener gamenya anjir Soalnya pas gua klik, tiba-tiba Oh ini ada tulisan nih b9 c6 oh warnanya kalau c6 hijau b9 biru iya gak sih ah hatu biru, merah 3. terus ini apa nih Kode. ah hatu red d3 yellow c6 hijau hati lagi apa apa d C, B, B, biru, B9, ya, B9, cyan, sensor, yuk, Nah ini ada save buat apa nih? Oh, udah, suara apa tuh? Kunci berapa itunya? A satu B 2 B 9 Oh berarti satu sembilan enam satu sembilan tiga coba satu sembilan enam tiga enter orang oh, buka bah Basement, ki ini adanya jadi Harry Potter, anjir, mariannya mana? Basement man sih, gak kata apa-apa, gua kerenya kuat dulu deh. Kamu makin gelap ya? Iya, lah kok hilang? Apa gus? Rambobus Ini kali Oh iya yeah, bener Rambobus <laughs> <I'm> <laughs> kaget dong Eh? Hey. Hey. Eh? <laughs> Ketawa dong dia <laughs> Ah ya yeah. Ada lagi nih patung Find a way out of this Apa? Horrible Gua dimana oh nih? Oh shit, parkour Gua reset dulu dah, gua tahu di mana. Anjing Lu kalau reset, spawnnya di tempat keluar banget, di luar Di tempat mobil tadi jancok. Sumpah ini parkour ya Hari-hari Matinya gimana, duit? Oh ada yang riset juga enggak uh. Ada yang riset juga gak, gua? enggak sain gue Enggak Surapan tuh anjing Nggak <tuk> <tuk> kenapa <laughs> jangan saja di luar iya-iya <laughs> <laughs> yang ngetah kayaknya Hai <laughs> lagi suaranya tapi aku jatuh nge-stuck live Hai lupa jalan lagi anji. kemana ya Beko Hai no. Gue gua sendiri lagi apa -apa, apa apa guys demi kalian aku berani mari ya ribet banget sih Bro di mana sekarang Guys Oi kau wow, kaget banget ini gimana caranya Hai Woi bentar bentar bentar aku oh, jatuh sini what the hell it parkour parkour Hai loncat loncatannya hampir sprint kita gitu. ngepet Kasih pon di luar lagi anjir, fuck. Kok bisa gitu sih? Diki tinggal nggak loh, padahal. Apakah Nagoris karakter? Wah malas banget sih. gua masuk jam sekar lagi ini pasti. Tadi gue jam sekar lagi soalnya. tetet-tet-tet <wind> <FermATimmt> gimana tuh nggak bisa parkur maju, maju deh. <laughs> boom ayo jam scare waduh hmm. kiri kanan Kan lupa, dia bisa parkour sih. Emang kelihatan parkournya di mana? Alasan gelap parah, oh bagus. Kelihatan, tanpa aja. No can do. Gue udah gak suka ada pukul-pukulan sih. Siapa yang mau mukul Ah, um, lu? No oh, ada lompat-lompat ya tadi? Iya, yeah, gua lompat. Nah, itu ada kayak lift tuh. Nah, ada seorang ada seorang romati. Amogus, Ini gue di lagi. Okay, we'll wait. Hai, okay, ih makasih oh, udah menunggu bener oke kan? gggm gila kalau mati gua koralnya pakai mobil lagi males banget oke okay, sialan which one? ah Kana kanan ah. bahasa inggrisnya itu right jadi kita pilih yang right ya guys yang benar oke kira hari kebalikan Untuk nice, ternyata yang benar tidak selalu kanan. Oke, okay, friend. Oke, okay. ada merah-merah darah kah? I see nothing. mungkin flare biar volatile-nya ini kelihatan. Mantap. Itu ada yang salah game. Ya udah silakan. Terima kasih konsernya, tapi di di atas juga ada jalan, cuy. Maria, Maria, Are you here? ini hebat sih. Beneran sih, Maria. Kabur ada dari polisi, nyampe segini jauhnya. Itu kayaknya ada yang gerak di depan. Apa ya, hmm. Gua melihat ada sesuatu yang gerak tadi. Bisa keluar, kok. Keluar yang orang lagi mah mahal suka. Hah, udah kelar gitu. Jadi kita tadi udah nambahin chapter 1 sekarang kita bakal lanjutin ke chapter 2 dan orang-orang masih sama ya ada Aceh ada Diki sama Khalif. Cuman cuma mereka lagi di dalam yuk kita langsung jalan aja <tuh> terus kata Dewiki ternyata kalau misalnya kalian anjir muka lo ini Khalif. kalau ini ada orang developer nih kalau kita masuk ke sini Kan perhatiin deh muka karakter aku kan begini awalnya. Terus kita masuk lah jadi apa? Oh, <laughs> anjir serem banget. <cok. laughs> Oke, okay, ini masuklah. Nah, itu berapa? Itu berapa persi? Satu pertiga? masuk ini setelah 0 oke okay, jadi guys hari ini, sekarang aku bakal lol bg <laughs> gue mau teleporting duluan dong karena belum nol nanti nanti ulangin ulangin <laughs> diat diat tunggu tunggu jadi teman aku tiga tiganya ini bakal mute Aku bakal temenin kalian menolok seperti biasa biar kalian gak bosen nontonnya Dan aku bakal coba bantu translate kalau kalian gak ngerti bahasa inggris Yuk, live. Lalu kok ngelag? Kenapa nih gue? Oh nabrak meja Tungguin 1 detik deh Ih emang mana sih? Oh yang ini Eh, kasih okay, dik. Nah, okay. sip. Oke, <laughs> serem banget anjir lu pada. Kalau kebanyakan game gimana ya? Disaget gua sama lu pada, bukan sama setan. Oke, okay, setelah kita kemarin pemalas sih. F. Fast like. Masuk rumah Maria ya kemarin. Kita langsung lanjutin aja. ini nah, tadi katanya tuh kita butuh kunci. Kita cari kunci dulu guys. Ada suara radio dan ada suara ada foto keluarga di sensor. Oke. Okay. Mana Ki? Wih, thank you teman-teman, lihat -teman. guys, serem gak guys tuh fotonya. Ih, ini juga keluarga atau keluarga gak ada mukanya anjir. Muka ada semua. Oh, jadi ini mata- mata- mata hamutnya Maria tadi lupa ada tuh. Tuh, developer lucu juga. Oke. Okay. Garage di dimana? Yang kewak tadi. Udah dibuka. Oke, okay, nice. Yuk, drive. Langsung teleport guys, mantap Loh, kok cuma dua kita? CI mana sih? Oke, okay, let's go ada lain national forest, taman hutan hutan nasionalnya ini Kemarin, eh kemarin lagi oke kita pilih kiri dulu guys atau kenapa, i have a strong feeling kiri lebih bagus kok jauh di hey, hai lo ada apa ini Coba kita klik pintunya dulu Oh bukan nih sihndela ada kunci guys ya eh, ambil dua kali lagi idiot Oke, oh, kuncinya buat yang terjana ke kanan kali ya sejauh ini belum ada jumpscare jadi kita kalem aja dulu kenapa dia tidak mundur <tuh> ntar suara soalnya kecilan ya aku gede dikit deh nah mantep udah semoga kita nggak kaget bareng ya tuh kita kanan Oh my god ada apa ini? Oh suara stepnya beda sih Kalian ada suka pergi malam-malam gini gak guys? Oh kebuka Taman hutan nasional tapi ada ini ya Guanya apa lubang bukan paku apakah akan, akan ada jam scare hmm, ada lagu suruh ngapain sih ini kalau ada boneka boneka kayak kita suruh ngambil sesuatu dari boneka kira-kira apa ya ada bisa tebak enggak kita cek mobil dulu ya. Ada kepala. Coba kita klik. Oh, bisa. Berarti mesti ngambil doll head. Nah, tapi gak tau berapa. Ada satu, dua ada satu soalnya. Berarti mungkin ada dua, tiga, empat. Ya kali? Bener gak? Bener gak? Masuk akal gak kira-kira? -kira. Ih, mukanya serem. Guys pada kemana Oh sendiri Dan nama yang kedua atau ketiga Atau keempat Aduh gak tau kali dimana Serem i apa ini guys boneka lainnya duk. ada kepala bonekanya di atas sih. Nah udah dapat dohat dua, dapat dohat dua. Ya udah yang ketiga di mana? Di seremah. Belum di mana gue di depan rumah yang main radio. Yang ketiga di mana? Di rumah atas kah? Ya, atas kah? Itu udah udah udah duik. Ini ada jalan nih di sini. Oh, ya yeah, nice. Thank you 123 dari empat tidak kan? Oke. Okay. Jadi di dalam rumah, kalau mau masuk rumah kita minta kode ya. Kayaknya karena dapat boneka, mungkin dapat kode kali ya. Tapi caranya gimana? Aku juga nggak tahu. ini ada jalan lagi gila gue bisa jago, bisa baca sensoran dia kok Ayo lift ya udah kita ke dulu yuk lari aja kalau oh, ada jumpscare kita kaget bareng bake kok wah ya ada empat pilar berarti harus naro kepala boneka kah Oh iya bener guys naro kepala boneka cuy yang terakhir mana terus ada apa kok nggak ada intrek apa-apa sih Coba kita lihat apakah bentuk kepala boneka, boneka simetris atau tidak eh di belakang kepala bonekanya ternyata ada kodenya cuy ini A <laughs> A tujuh, A tujuh, C 9 B 2 Berarti tujuh dua sembilan, D nya mana D D 8 7 2, 9, 8. Karena A B C, D. tadi udah ini kayak kepala boneka empat digit kode tadi ada rumah pintu bisa dimasukin Mungkin kita harus coba karena kali ya helip ya udah lift kita ke rumah dulu ya live semoga tidak ada terjadi hal kesalahan teknis dari dalam game ya guys. karena hanya kepala boneka susah gitu. nah ini, lanjir oh sih pikir dong. input aja dua, sembilan, delapan. habis aja? gimana caranya? nggak bisa diklik Eh kaget gua. Ah itu kebuka. atau hell? <laughs> kaget. Iya yeah, memang I Dollhouse, Dollhouse. Di sini ada dua percabangan guys. Kalau misalnya kita ke sana ini kan nggak mungkin ya. Belakangnya kan kosong gitu jurang, kayak pintu Raymond Coba kita cek. Tuh nggak bisa. Berarti mungkin cabang ini ada sesuatu guys. Gak bisa kan? Yuk, coba kita ke atas sini aja deh. Sekali si berani banget anjir. Ah, <laughs> uh, sini ya. Ikutin yang putih guys, karena yang putih soal benar katanya. Oh, kan bener ada rumah. Mana Dwiki? Oh itu yuk siap-siap buka dari dikah sini Dwi kenapa di situ <laughs> gue ngelag ngelihat karakter gue bener nggak karakter Oke okay, siap yuk kita buka Nah eh, kok bisa dibuka ayo gue blok anjir Uh, Khalif mana? Mana Khalif? Ayo masuk bareng atau? Ya udah bodoh lah, jamsker ga jamsker, Ih goblok, anjing. Oke. Okay. What do we do now? Apa live? Siapa itu? Siapa ini? Ada yang kenal nggak, guys? Aku nggak tau ini siapa. <laughs> Lo, oh, Resident Evil 8. Harta dong. Salah game anjing. Mukanya jelek banget dah. Gila. Jadi internet kali ya? Gue tunggu bentar di sini itu bergerak aja berat mati ya Oke udah harusnya udah sih masalahnya sih tadi suruh kata-2 kah nggak ada apa, apa di sini ini ada kepala boneka nggak bisa di klik-klik tapi Oh, ses, oh, what health eh? Tuh ada hijau kamera. Mungkin kode di atas kali. Yes, maybe upstairs. Let's go. Semoga gak jam scare, nggak? nope. Oh no no no Don't look at me doll Anjiris kaget gue Terusak terus Oh ini kodenya nih, nih. Bullet Bracket tutup, bracket buka, bullet Babi gue ditinggal sendirian, anjing dalam idiot. Fucking hell, ada bayi di atas. Oh my god, mariannya hilang. marianya hilang cuy betul ini udah pasti salah kan ya kan warnanya bulat clear gimana cara milihnya gimana cara milihnya cuy the hell tiba tiba Ada underground Hmm Suaranya enak banget ini Bentar guys, kecilin suara dulu guys Gedean kegedean Mana itu Mana Red emang hey, lu ngangkatan apa-apa anjir, gue ngangkatan apa-apa Trius emang ada, gue ngangkatan apa-apa loh. Kalau pada kelihatan sih anjir, gue ngangkatan apa-apa Coba bentar ya guys, aku matikan ring lagi dulu guys Oh iya, kalau mati ngerak baru kelaten ngerak nih, ya kelaten kelaten. Ya udah, aku nggak pakai led dulu ya guys. Karena aku harus tahu musuh di mana kamera. Oke, okay, data di jalan lelet juga. Ayo, tuh bareng ya. Yeah. Center Dwiki hilang, C, juga DC. Ya udah, bentar aku pause dulu. Ntar aku kat lagi, guys. Ya, sebentar ya. Oke, okay guys, jadi kita lanjutin. Tuh, tadi udah ngolang ya di sini lagi. Seperti di depan kita ada maze. Maze nya gelap. I'm not sure what we're trying to do here, but. Udikoi deh. Eh. Ada merah-merah sih itu apa ya? Cuy, lo pada mana anjir yang jalan jalan. Bagus banget kalian tidak ada yang jalan. Jangan linstak lah, Kamir. Jelek banget sih itu jam sekarang. ada mengadakan stag guys, nggak seru ada apa sih ini, ada apa sih, kok gak tau meshnya gede juga Gede loh ini messnya. Gila. Kurasa rasa sih kita bakal mati, Cek. Kepungin stamina dulu ya. Buntu. Buntu. Buntu-buntu, buntu, buntu, buntu. ya kita masih ke tengah dulu ke merah-merah, atau -merah. eh, hey, darah budidaya. Coba, oh. kok, kok, kok, kok, kok, kok, what the fuck kok, kok, kok, Ah, tayo ini game, sampah banget. Gue di mana lo pada? Basement? Gue di awal banget, anjir. Besenek naik mobil lagi. Naik mobil lagi, gue ulang lagi dari awal, anjing. Bangsat. Males banget, ih. Udah, udah, udah, udah, banyak-banyak Kagak, gue gak merasa secara sama sekali kok Tapi gue udah mati doa kali tadi Coba lu mati sekali lagi Lu kan baru sekali kan Spawnnya dimana? Gila Ulang lagi, kemana lagi? nggak ini emang nggak serem mas Amin aku terbatas aduh sorry guys aku sedikit sebel abisnya sudah capek-capek ke atas terus lagi ke bawah dibuang aja udah jauh lagi dari awal banget malah gua mati lagi respon situ lagi malah sih gua asli Em perlu berapa? Bukannya udah udah. Jalan. Sangat, gue gak bisa naruh. Eh, udah gitu, ini apaan? Apa udah gitu? Anda bisa bikin gue mati lagi gak di sini? Caya lo kalau hilang, lo bunuh diri aja, abis itu lurus terus ke merah, Tadapannya ada portal kebuka Nah itu tuh tuh, gue tuh tuh Oh iya. Bubble Nah sip Sorry guys nggak ke record soal apa uh, Proses pencarian artifaknya soalnya tadi aku mulai mati ngulangnya dari jauh lagi, gila Aku nah, buru. datang ke sini coba cek ujung kanan juga ini ujung kiri udah tapi sama aja sih Atau ujung kiri aja kita masuknya oh pada ujung kanan ya udah yuk Oh, mau apa coba? cara buka inventory gimana? nggak gue nggak ada cuma satu dong. oh punya kalip ke drop? kok bisa ke drop sih? Itu oh, udah merah-merah ya, tengah ya? Ada yang mau coba duluan Gue malas mati ngulang daya lagi Nyari apa sih nih? Ih, ih, ada suara apa tuh? Ih, kabur, kabur kabur kabur kabur kabur. Belakang, belakang, belakang. Kok mah mati lagi. Spawn aja lagi. Capek mati, ada yang mati gak? Oke, Oke C, C, C, C, C, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, get away kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, berhenti dia? kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, Ih, Ih Balik, Balik, Balik, Balik, Balik, Balik, Balik, Balik, Balik, Balik, Balik, Balik Haha, Nice Try, Maria. Coba jangan scaring, Ki Gue pengen coba, Cuma takut ngulang lagi Eh, Satranah kebak, Satranah kebak, Satranah kebak. Coba gue gerak, ya Biar gue gerak ya Kasih tau kabarin kalo dia itu Iya dia... gue udah melevel Eh Patung Ada Diki. Kenapa apa Itu dimana? di mana? Sini atuh. Kenapa ke sana? The hell, entar kita masuk. Gok, kita lupa ngejar gok. kiri tadi kita anjing satunya kabur lagi. yang kejar godong kok malas banget nih. Di kanannya juga mentok brick. Oh ini ada lever nih, dah, lever ada itu ya. Hati-hati ada setan, setan gerak. Ah fucking hell, no no no no no no no. Oke mati deh, Kok mati sini, mati sini nggak ada suaminya sih. Mati mati mati mati mati. Dalam pesawat. Oh, itu spot di sini. Nice, done. Gila kalau spotnya di tempat awal lagi mah ya, sebel deh ya. Jagain ya, Dwi. ada gerak? Bilang. Iya, lift kita udah lift kok. Terus si Dwiki caranya gimana dong? Tadi gue sama C ke kanan habis itu lurus, ke kiri kanan lagi Jadi tengah antar Gue di kawasan ada di tengah deh, ayo sini Dikejar gak? Siapa di belakang? Oh, lift Ring like lagi, Gue ke sini. Cek Lu ngapain sana? Oke, hai, hai, lagi hai, hai, hai, apa. -apa. Terus Kita sebagai investigator tugas kita ngapain What Dikik Dikik entar gua setel lagu gimana cara klirnya oh, kok kok kok oh, dua kali eh ini sih setel lagu samae lagu harus pakai judul itu ya Harus pakai judul itu nya babi. Nah skip. Dalam cacat. Ya, ya, ya, ya, ya. <laughs> Cewek gue udah kecewa, cewa. Nah akhirnya banyak banget anjir bareng bego buat emang akhirnya guys kita telah resmi menamatkan game Maria chapter 1 dan chapter 2 ya eh, walaupun gamenya masih jauh dari kata sempurna cuman oke okay lah ya jam sekarang lumayan juga terutama mukanya bisa kayak gini tuh aneh banget anjir Creepy. Ayo sini mau itu nggak pamitan kita di developer room <laughs> ya udah kalau gitu goodbye. Thank you udah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe, karena sangat membantu dalam proses pembelian jantung setelah dikagetin ya guys. Bye-bye, saya bertemu di game selanjutnya.